Ngeliat Gido lama, ngeliat Marsha lama. Ya kan mereka playernya. Gimana sih yang mau tanding mereka? Eh mereka mau tanding? Iya. Yeah. Yeah. Gak ada yang kasih tau. Emang begitu duduk di sana ngapain di kursi panas itu? Main. Oke oh, lah kalau begini kita akan melihat match seperti match grand final di MPL season 3. Dan, dan juga MSC. Dan gini dia owning, melawan, <laughs> kenapa? Lihat tuh, Suneo kalau capek ngereng, ngapa begitu, gede bener. <laughs> <laughs> Jangankan lalat, itu Tronten juga masuk. <laughs> Aduh, tapi ini kali ini lihat, udah ada Kimi, Kufra dan juga ada Xbox. Bung Cornet, yes. adalah caster papan atas, pro player gagal. Sebutkan kasih satu masalah. kelemahan. Hero untuk melawan Onyx Esports? Hero kelemahan untuk melawan Onyx Esports? <laughs> sebenarnya bukan hero kelemahan sih, ya, tapi dia aja tanknya. Ya, oh kenapa bisa begitu? tau kenapa aku melihat Onyx Esports kalau misalkan source tanknya habis tuh susah gitu loh. Kayak hero full tanknya gak seluas tim-tim lain menurut aku. Oke. Okay. Apa-apa? Akai katanya. Kenapa dengan Akai? Kenapa dengan Akai? Karena Akai itu, uh, kita tahu dari... Karena Akai itu muter kata KB. Terima kasih Nih. banyak. Nenek saya yang uh. Top Global Saber juga tahu Akai muter. Kalau Akai loncat namanya Kubra. Uh, Tapi Akai uh. bisa lompat. Ya bener juga sih. Gimana sih? Ah, ini kolius tuh dia bilang gak bilang-bilang udah ganti. Uh. Emang dari dulu you begitu. Bedanya ultinya yeah. doang. Dulu mah ultinya kayak si Baksie. Uh. Muter-muter gitu. Nah uh, lupakan uh. lu nggak tau oh, kan uh. Akai. Ya yeah, main dulu pasti pakai bobola. Yeah. Yeah, gua... Apa ingat enggak bobola bukan bobancingan? Ini yeah, tahu gue orang gue pemain season 1, enggak yeah. season 3. Sampai season 3 Fanny, sempatnya. Yeah, Dapatnya <laughs> <Sampai. laughs> Fanny, enggak dapat Alucard sama Nana. Oh Alright, sudah diambil ternyata dari Slade dan juga KJ dari tim Genflix dan Onik lagi-lagi. Haritnya akan dipakai Kari. oleh Saiko ya haritnya. Ya. Your team huh? oh, iya sih. <laughs> Gimana? Saiko? Ini kalau Saiko pakai Harit Jangankan Gen.G Aerowolf, M1 langsung menang. Oke. Okay. Dia ternyata Akai -nya dipakai oleh Yor dan untuk band selanjutnya mungkin ke arah marksman-nya dia atau oh ternyata Lunox. Oke. Okay. Dan Gen.G Aerowolf untuk band ketiganya apakah lebih ke arah tanknya Apakah dihabiskan karena butuh satu tank lagi untuk tim ONIC Esports. Dalam gameplay kali ini, kalau misalkan dia pakai meta dua tank lebih baik Akai ya. Akai bisa sih, Dibar. Akai udah diambil, pintar. Akai kan udah diambil Gen Flix, makanya oh, liatin. Oh, oh gak, satu. Grog. Grog masih free. Uh, Grog masih free. Tapi gak bakal diambil sama Genflix Flix Kenapa gak bakal diambil? Ya tanknya udah ada banyak dong. No. Uh, bisa jadi semua kamu dan Esmeralda. Oh, kirain oh, ini nih, kajanya jadi beat. Hah? Kacanya di mir. Wah, <laughs> damage magic sih Oke okay, magic. Ini, iya, gerok. Dan bener seperti dugaannya jermas, <coughs> nya diambil dan badanadadadang. Woi woi woi, bentar, bentar. Ini hero yang cukup menarik dipik sama anti-mage ya. Soalnya biasanya anti-mage itu kalau nggak terisla, tamus. kalau nggak tamus, terisla. Mau tau nggak, aku tuh kangen sama anti-mage main leomord. kangen. kalau aku kangen dia main Hayabusa. Kamu nggak kangen Bani. Kangen juga. Ah ya udah kangen bani aja. <gantul> eh, yeah. Jangan kangen yang lain ya gak? kan kita lagi ngomongin player Masa sama nengok -nengok kiranya. nengok-nengok yang pacaran. Ya e, nengok nengok Mau ya. Mau bakar ya. Eh e, jangan disabar sabar sabar sabar. Pastian yang jomblo tuh di pojok-pojok eh, <tuk> Belum tentu sampingnya dia tuh pacarnya. Eh nah, itu beding apa? Bihun. bening bener. Siapa Putra ya? Eh pahamu. Ya kan ya, Putra juga bening. Si B trust. kagak salah sih. <tuk> Astaga. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya Putra nih semakin dekat ya dengan Kitty ya? Gak gini nih, yeah. Kitty, Kitty oh, iya. mau tahu satu fun fact nggak? Kenapa? Aku, kenapa? Aku pakai kacamata item nih, terus ngeliat Kiti ya kan di layar masih, masih tetap, silau, masih silau. Ternyata kalau ada lampu di sini. <laughs> Ren ngeliat Ras sama Kimi, eh Adalah. Kimi. <laughs> <laughs> Kiti, jadi Kimi Aduh. sih. Ini juga terima kasih banyak Aduh. untuk para <laughs> staff di MPL yang selalu membantu jalannya pertandingan ini ya kan. Terima yeah. kasih banyak. Terima kasih banyak untuk seluruh kru yang bertugas. Yes. Ya, membantu jalannya MPL setempat. Betoel. Berjalan dengan baik, ya kan? Betoel, Betoel. Dan ini adalah para jomblo-jomblo yang udah siap untuk meramaikan pertandingan kali ini. Oke, jomblo semua. Evel Arena, pada suaranya! Oh bener loh, jomblo semua lah berarti jomblo semua yang berisik Lihat, KB nggak tepuk tangan lo kan. Lihat tuh, yang pacaran iya, di belakang yang pacaran yang punya istri oh, juga nggak tepuk tangan uh, uh, Itu yang di kanan yang jomblo, so klasik. <laughs> nah, sana tuh Oke, okay, inilah dia. Onyx melawan genflix Flix, Arrow dan present by Black Shark pastinya. Yes, betul. Ini kita lihat juga dari wat dan juga Marcia. Langsung memotongkah kah? Oh, nggak, ditahan ternyata. Dan dibersihkan oleh seorang hero gemas bersama seorang Gyor. Ini bagaikan Subasa dan Hyuga ya? Hah, Subasa Misaki. Sejak kapan tuh Misaki jadi musuhnya dari Subasa? Oke, okay. nah Tapi, kamu fokus ya Trent. Iyalah, tahu aja kamu aku lagi nengok. Tapi kali ini udah ada permainan yang cukup barbar dari seorang Mata juga Marsya. Apakah Marsya kali ini bakal lebih sabar? Lihat. Saiko ini pakai cow dan ini dia akhirnya aku melihat Oh Psycho. iya benar Saiko <laughs> akhirnya setelah 50 tahun lamanya. Nih, sekarang atau 50 tahun lagi tapi lihat Udil mencoba melakukan Synchrovision dan juga Kronoden. Kido gemas. Kido. mencoba mengejar masih ada oh Drian. My. Masih damage cukup besar tapi masih bisa survive dan lihat lagi. First blood oleh seorang Kido gemas. Lihat dengan selendang maut dari seorang Kido berhasil menumbang seorang Drian di early game warnet. Benar sekali langsung menuju ke arah atas gold buff v ditahan oleh seorang Jill dan mencoba untuk diambil masih ada anti match dengan menggunakan darang dan diambil oleh seorang Kira gemas. Ditambah dua gold buff seperti mereka harus hilang deh. Di bottom lane harusnya yang dapat tuh seorang uh, Watt. Coba boleh dicek gak? Tuh kan, bener Watt yang dapat dan kita lihat markasnya gak boleh pulang. Sasa udah level 4. Sasa yang bukan bumbu makanan kalau kata Bungo tapi harus mundur kali ini. Lihat damage dari seorang Watt. Terlalu sakit, petir bukan sembarang petir. Mana god buffnya, didapetin siapa emang? Kuat gitu? Harusnya Watt. Oke. Okay. Harusnya Watt. Dan... landing face nya tadi? Enggak tuh, ga ada Watt nih. Bohong aja lu. Tadi... Oh udah, masuk sih seperti itu? Iya. Kamu mungkin lah. Udah deh, pada kita dapat kita lihat dulu di sini. Apakah Tartal yang bakal dikontes oleh team? Onyx1, oh, gameplay udah setup dengan cukup baik. Marsha, direct-nya satu perempat. Gini terlalu memaksa, kenapa? level 4. Lihat yang ditujuan adalah Saiko. Saiko masyarakat. Udil masih free. Dan Udil mendapatkan dengan retribution. Mencoba mendapatkan Marsha, double Marsha, double Tartal. Tapi Kido gak bakal ngelepasin dengan begitu aja. Masih dipecut dengan serendang seorang Kido. Dan gak ada yang nge-cover Kido kali ini, Bungo ya, nanti Dan ya dapetin Tinjuan ke arah belakang satu untuk satu kali ini didapatkan dari kedua tim dan bakar kido gemas belum ada falling star tadi sayangnya ya pasti yes. yang incer seorang udil. benar <tuh> benar bawah sebarang benar kali ini bung konet tapi anti dia datang dengan tiba-tiba di saat yang tepat di saat dia udah move on dia datang tiba-tiba anti match datang, datang kepadamu terdengar dari kita lihat dari sini langsung ada Jill, mencoba untuk melakukan haras arah toples <tuh> sabar execution strike ya kan jebung, nah, kan jebung adalah kita um... bukan net Aku ya. boleh ngobrol sedikit ya? Kan? Gak boleh. Oke, okay, gak jadi. Oke okay, kalau begitu kita di sini dari Saiko nya. Mencoba untuk mengarah seorang Marcia, Jet Kundo. Dan ada sunbo juga, belum ada 2 Dragon. Hanya untuk mengamankan gold buffet dari seorang Sasa. Tapi masih ada seorang Watt. Dan didapatkan lagi-lagi oleh Granger nya. Yes, dan kali ini lihat di arah top Udil, struggle. Masa mendapatkan Teris lah. Kiddo gak punya defense. Dan kali ini mencoba mendapatkan Rian. Tapi kidonya nya belum punya defense. Mudil berhasil menghilangkan seorang kido. Si komisinya konek mudah-mudahan, dan juga harus cuma di arah oleh seorang Watt. Dispam stiker lagi, dan bahkan sasanya nggak punya mana. Bener-bener punya sih, cuma dikit banget gitu loh. Yes sedikit rasa sayang dia ke kita dan kita bakal menyaksikan di sini Nior akan mengamankan minion di Aramit itu setidaknya ISPD dapat uh, sebelum Apa ISPD ISPSPMPTN mau kulihat tuh Gimana aja ada sih <laughs> oh, burungnya mau kulihat <laughs> aduh oke okay. dan Lea juga mencoba untuk mendapatkan minion Turtle jungle nya di arah tengah dan Marsha masih mencoba untuk menahan juga bersama seorang Esmeralda di arah tengah kali ini belum ditarik grok ya karena dia tahu grok itu tank ya, <tuk> <tuk> Kolius <tuk> lagi merem juga tahu grok itu tank. Nah kali ini Bupornya yang aku lihat perubahan dari Marcia adalah satu, Apa? dia lebih sabar. Dia lebih sabar, tapi kali ini kita lihat apakah bakal diamankan. Tatal oh, Drian! Drian! Lagi-lagi orang yang menamankan Tartal, tapi kita sedikit ditarik saikonya Langsung ada penalty zone juga. Tapi kita sini masih ada wajah juga dari seorang Drian. Sasanya. nya Udilnya Pucamu datang! ...dan datang dari seorang Udil, tapi tidak bisa mengamankan satu poin kill pun. Hanya seorang Saiko yang harus tumbang. Yes, bila bisa, bila dibilang worth it gak worth it sih? Mereka bisa. ada... Iya kan? Dapat yeah. Turtle tapi hilang saya tapi masih lebih karawatnya kenapa? Karena core-nya dapat EXP dan juga gold. YSP, D. YSP, yes. D. Yes. D. Nah. Oke. Okay. Lagi-lagi di sini yang di mage-nya masih mencoba untuk farming di atas, dan mendapatkan level ke-7 ya ternyata ya. Yes. Dan bisa uh, dibilang, kalau kali ini permainan gameplay lebih sabar banget dibandingkan game-game di week awal sampai week akhir. Dia lebih sabar, lebih telaten di babysitnya lebih enak dan nggak terlalu terburu-buru. Dia kasih makan wat dulu, Wattnya gemuk baru mereka tim fight mengorens. Oke, okay, langsung ada Ulti juga dikeluarkan dari seorang sasa dan juga Saiko. tapi Marsianya masih ada di Dance, masih bisa kabur tampaknya tidak berhasil untuk di shutdown. Tapi sedangkan itu di arah top lane kita bakal melihat ada sedikit tim fight yang mukul mundur para pemain dari tim Onik. Ternyata Udil tidak berhasil mendapatkan satu point kill di sana dan kali ini bisa dibilang sasa sudah cukup mapan dia udah punya 11 battle damage-nya bakal lebih sakit dibanding sebelumnya ya yes, benar banget sasa sudah cukup mapan karena dia kita di sini oh tapi di atas ternyata anti mage-nya yang berhasil mendapatkan satu lagi dengan talent assassin dan juga bounty hunter ya talent bounty hunter-nya benar-benar 3 300 ratus plus tiga ratus abis ngekill tiga orang dan Yor-nya. belum menarik ternyata oh. disunpo oleh seorang psycho Yes, inilah kelebihan Saiko ketika Bung ngancau. Sulit untuk ditangkap, biar mulai datang. Yon, termakan oleh seorang kari. Wad mencoba Turtle membantu, tapi Marsha in. bakal mencoba dapetin. udil kali ini. Gino Mas, masih oh, ada Purify. Masih dan lihat Gido muncul ke seorang Rian. Udil masih bebas. Final T-Zone. semua terperangkap. Ini Sula -sula tenang ada kan? alatil. DPS dari Gido gak terlalu apu. Dan Gido harus mundur. Dan dimajuin lagi. Langsung flicker tapi masih ada purify. di karena Jeek Undo. Dan, Je dan bakal di sini di arah midnya juga harus dihancurkan. Mid lane-nya di atas juga. Lihat anti-magenya. Dari seorang Badang. Mencoba untuk sendirian memukul tower-nya. Wuuuh, lihat sakit banget tonjokannya. deh. Dan den dendang tonjok, tendang sah. Ini padangnya sakit banget, aku yakin padang lagi dengerin lagu, Badadang, dadang, dadang, dadang, gitu. Badadang, dadadang, eh. Hey. Badadang, badadang, badadang. badadang. badadang. badadang. eh. Hey. Oke, okay, dan ternyata, Jason Atau itu seorang Sasa yang bukan bubu makanan, kalau kata Bang Cornet. Dan Sasa, ditinggal seorang diri. Kalau Sasa udah ditinggal seorang diri, tandanya, Sasa bisa bertahan hidup. Karena yeah. dia udah... Tidak punya... seperti Ranger Mas yang selalu ditinggal sendirian, tidak bisa bertahan hidup, kan? kamu beda kan? Oke, nah, sabar. Gak usah nengok semua ke belakang. Beda. Nonton di depan. <laughs> Woi, nonton di depan sana. Oh. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita lihat juga. Badangnya benar-benar fat banget, aku penasaran sih ini kalau misalkan war berikutnya baru diomongin ditarik udile ternyata tidak ada purify dan bahkan dibalikin lagi keadaannya. Dan bahkan 30 detik untuk Para ada padahal. Padahal, ada ada ada ada ada ada masih ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada dan Sasa yang bukan bumbu makanan mencoba untuk melakuk oh, Dan kita lihat, apakah bakal buy one antara Wan Sasa? Ayo dong buy one, bakal jadi montage nih. Yakinlah sumpah, ternyata nggak bu Kornel. Eh buset dah. Eh, lo, lo, kita kan komentator, lu kenapa jadi nyuruh untuk buy one begitu? Ya maaf, namanya juga seru. Eh, eh, ini turnamen, bukan mau bikin konten. Oh iya. Eh, gimana sih? Oke, kita lanjut lagi. Ini replaynya tadi, sangat amat disayangkan gak ada karinya ya, kurang damage-nya 5 lawan 4. Meskipun 5 lawan 4 masih bisa ketahan ya, damage nya juga masih cukup kuat. Sampai akhirnya Watt-nya dapetin anti-match. Ini Sasa dapetin Kido, nih Kido digocek trot, nah habis kayak gitu, nih Watt juga dapetin psycho nih. Tuh, iya, coba buy Watt. kali ini lihat Sasa berhasil mendapatkan buff di area bottom lane. Dan bukornet bisa dibilang 29.000 ribu net, di menit 9 itu cukup unggul. Ehm. Gak jauh-jauh banget, tapi masih bisa dikejar okay, lagi. Mumpung itu tak takut salah ya. Iya. Cukup unggul. Hmm, tapi gak jauh <laughs> ya, Oke, tapi ternyata di sini marsha terkena Jet Kundo. Dan dapatkan harus tumbang oleh seorang Udil. Dibalikin lagi keadaannya Saikonya masih cukup berani. Walaupun terkena racun dari seorang -oh, final juga dikeluarkan kera -kera dan juga oleh seorang Dan bahkan Udil kembali juga harus hilang oleh seorang Drian. Dan bahkan dibalikin lagi Sasa, Sasa yang bukan berkumpul dan Langsung melahap. Astabemol didapat oleh seorang Kari. Dan dia tidak cukup buatan dan Sasa Udil. Akhirnya didapatkan oleh seorang Sasa. Sasa Sasa, sasa, Serangan Sasa mengarah ke arah Lord kali ini habis lebih fokus ke arah taret kedua dan tentunya full connect. Uh, yes, dia ya, sakit banget. Au! Dan nah, lord dia diamankan dengan mudah oleh tim ONIC Esports. Wow, wow, wow. Langsung maju lagi Sasanya. Apakah kena oh, Satu step lagi. Ah! ah. ah itu di celana itu gue yakin tuh. Si itu bulu kakinya meriting. Uh. Yakin aku bulu kakinya dan benar-benar permainan cukup baik dari kedua tim. Tapi sayang sekali Gen harus kehilangan poin. Apakah Game Flix akan menemukan tempo permainan yang kadang Gen Flix Arrow mereka kalah di awal game kedua ketiga mereka bangkit. Serigala terakhir gitu, oh gitu bung Oh ditahan nampaknya untuk biar samaan dengan lane di bawah ya. Lortya sudah mulai jalan soalnya di arah bawah. Maka ini menjadi One Push Pape dan Oke okay, dijepit ternyata Saikonya. Jadi cowoknya dijepit, ditarik, langsung dikroyok sama satu tim dari tim Gen Flix Iron Wolf. Yes, tapi itu terlalu upset dari seorang Saiko sih bisa dibilang. Dan kali ini dia belum punya Zaman Force, dia masuk ke dalam. Zaman, Zaman Force yang dikeluarkan, ya, di dan itu Kido. Lihat DMSN terlalu besar, lihat, lihat Kido dari sana. Gesit sekali oh oh Odin, mendapatkan satu dan langsung mengeluarkan stikernya di sana. Oh my God. Kali ini Udil masih coba maksa damage terlalu besar. Dead Sonata dari One. Gak bisa mengusir mundur Drian dan juga anti match kawan-kawan. Mereka masih mau mendapatkan ini. Bitter, lihat Sasa. Nyalain setelah level. Udil dapat force-nya. Masih mau lebih. Yaredi tuju. Kale express. Dan lihat double kesidak berhasil ditapatkan. Marsyanya juga harus mati sama seorang Kari. Dan kita ada di sini. bisa turunnya di arah tengah juga harus hancur. Terbuka bebas untuk koning esports. Mulai masuk minion-nya Sasa-nya. Mengincar arah belakang. Dan langsung jadi diajar begitu saja. Kode esports mendapatkan game yang pertama. Onyx esports berhasil mendapatkan game yang pertama kali ini. Dia, dia benar-benar menang landing page dari awal, bukan? Walaupun perut plus didapat dalam seorang Kido, tapi mereka menyalip dari sisi samping. Mereka farmingnya kuat, ditambah lagi sasa. Ia dapat banyak poin kill di arah mid tadi. Bukan Benar banget, free banget. Sasanya untuk farming, bahkan Godlike like juga didapatkan oleh seorang sasa yang berarti mungkin dia terapi terpick sama sekali. Mungkin 7-0 deh skor ya atau bisa. mungkin bahkan lebih. Atau kah 8-1? Atau mungkin 10? Atau 12? Kita bakal bisa pasti berapa deh? Ya, karena bakal ditunjukin kali ini. Yeah. Post match stats. Silakan. Post match stats. Apa sih? Scoreboard. Hah? post bos, Malaysia. Uh, hah. Ya, itu pokoknya. Nih, uh. nah ini scoreboard ya. Set. Berapa? 7-0 kan?